Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Salam sehat untuk kalian semuanya. Marilah, pada mata pelajaran praktikum akuntansi manufaktur, perusahaan industri, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa, kita lanjutkan yaitu pada kasus soal PT Angkasa. Kita sudah sampai pada dokumen 9 kemarin ya Saat ini kita lanjutkan pada dokumen transaksi 10 Kalian lihat, kalian amati Kalian buka dokumen 10 ya Dokumen 10 ini adalah PT. Margonda orang lain ya Bukti transaksinya berupa nota kredit Berarti CP Angkasa atau PT. Angkasa ini adalah Uh, mengembalikan barang yang dibelinya kepada PT. Markonda mungkin karena rusak Sehingga PT. Angkasa menimbulkan retur pembelian Utang PT. Angkasa menjadi berkurang Jurnalnya adalah tanggal 11 Desember Berarti persediaan yang awalnya keluar uh, Awalnya masuk karena dikembalikan maka keluar, hutangnya yang berkurang berarti hutang dagang. Pada persediaan barang dagang, karena PAT-nya awalnya didapat karena dikembalikan maka PAT-nya taruh di kredit. Hutang dagangnya itu adalah jumlah 12.325.500. Persediaannya itu adalah subtotal yaitu 11.205 Lalu FATINnya itu PPN 10% yaitu 1.100.100.500 okay. Untuk manualnya kalian masukkan di jurnal umum Lalu ada persediaan pengaruh ke kartu persediaan karena persediaannya masuk keluar maksud saya karena dikembalikan lalu masuk ke buku besar pembantu hutang hutangnya siapa PT Margonda ya lalu ke buku besar akun hutang untuk mayapnya atau komputer akutasinya kalian entry di karena ini retur pembelian masih di Purchase Enter Purchase okay. Jangan lupa Untuk banyaknya barang kalian minus Berarti di minus berapa? 3, okay. Sekarang dokumen sebelah sana Perhatikan di dokumen sebelah yang membuat PT Angkasa anak ya, nota kontan berarti PT Angkasa ini menjual barangnya secara tunai atau menerima uang. Berarti yang awalnya timbul piutang kalau kredit, maka dia timbul kas. Sehingga jurnalnya ada dua karena menjual. Jurnal yang pertama adalah jurnal penjualan, jurnal yang kedua adalah jurnal harga pokok pro penjualan. Untuk yang jurnal penjualannya maka kasnya masuk karena menjual secara tunai Pada beban angkut penjualan Kayak kemarin, deh, kalau ada terjadi penjualan Lalu, fat out, Lalu, penjualan deh. Kasnya sebesar berapa? Kasnya sebesar jumlahnya 1, 5, 8, 2, 9, 5, 500 lalu beban angkutnya pada plat kolektif yaitu 850.000. Lalu pet outnya PPN 10% itu 14.39500. Lalu penjualannya adalah subtotalnya itu ya Nak ya, 144.500 ya. Kalian jumlah harus sama antara debit dengan kreditnya ya. Kalian sesuaikan lalu jurnal yang kedua adalah masih harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang okay. nah ini harga pokoknya yang dijual adalah 787 kali harga pokoknya ingat kalian lihat juga di kartu persediaannya kalian sesuaikan barangkali harga pokoknya sudah berubah ingat PT. Angkasa menggunakan kartu persediaan metode rata-rata bergerak ya kalikan harga pokok kalian lihat di kartu persediaannya ya. Begitu juga yang 8 di L15 ini juga kalian lihat di harga pokok berapa, kalian kali kalikan dan dijumlah. Lalu masukkan di harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Ini untuk manualnya kalian masukkan pada jurnal penjualan penerimaan kas karena kita menjual secara tunai nak ya berarti terima uang maka masuk di jurnal kas masuk lalu ada piutang tidak ada ada persediaan berarti langsung ke kartu persediaan gitu. bisa juga karena ada kas maka masuk ke arus kas Lalu di komputer akuntansi versi mayobnya bisa kalian entry di karena menjual itu di sales enter sale okay. Cuma di sini yang biasanya p nya kosong kalian isi sebesar tas yang diterima Jadi P2D itu artinya dibayar di, di pada saat itu juga okay. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada dokumen 12. Anak-anak tetap semangat ya. Kalian lihat dokumen transaksi 12. Yang membuat dokumennya adalah kita, PT Angkasa. Ingat, kalian adalah sebagai pembukuannya PT Angkasa, bukti pengeluaran kas. Kalian lihat keterangan yang ngapain PT Angkasa ini? Pembayaran kontrak tahap satu berarti mengeluarkan uang untuk pembayaran kontrak tahap satu. Kalian cari akunnya. Mungkin ini beban pihak ketiga bisa pembayaran untuk beban pihak ketiga. Jadi tanggal 14 Desember, jurnalnya di debit beban pihak ketiga. Nah ini dipotong PPH pasal 23 atas jasa Seperti e, PT Angkasa itu membayarkan e, gaji karyawannya e, Karyawan itu juga dikenai PPH e, Kalau PPH pribadi berarti pasal 21 Ini pihak ketiga pasal 23 Berarti masih sama Karena belum disetor negara maka timbul hutang pajak okay. Atau income tax payable Lalu pada kas Berapa beban pihak ketiganya? 100 juta Lalu uh, Income tax payable atau utang pajaknya sebesar 2 juta Selisihnya masukkan kas Kas itu sama yang terterat di jumlah 98 juta Sehingga balance untuk manualnya kalian masukkan pada jurnal kas keluar, lalu masuk ke arus kas atau laporan arus kas. Untuk versi mayoknya kalian masukkan atau kalian entry di banking sepani. Oke, jangan lupa anak akuntansi harus bisa melakukan menyusun laporan keuangan baik secara manual maupun secara komputer. Sekarang dokumen 13 PT Angkasa kita yaitu buktinya bukti pengeluaran kas. Untuk apa dia pengeluaran kas? Lihat keterangannya ya nak ya. Keterangannya adalah pembayaran angsuran PPH pasal 25 masa November 2020. Jadi ini angsuran PPh ini masuk akun PPh dibayar di muka. Ya, bisa kalian jurnal kalian masukkan di debitnya itu PPh dibayar di muka. Kalian lihat Inggrisnya di di awal di daftar akun. Bahasa Inggrisnya prepaid income tag nggih, ya. PPh dibayar di muka pada kas. Besar berapa? Sebesar yang Yang tertera 6 juta 500. .000. Manualnya kalian masukkan pada jurnal kas keluar, lalu arus kas. Untuk komputer akuntansinya, kalian masukkan pada banking spend money. Lalu dokumen 14. Kita sudah sampai dokumen 14 nge. Kalian lihat Kalian amati Dokumen 14 yang membuat adalah PT. Angkasa perusahaan kita nge. Buktinya bernama Bukti penerimaan kas Ngapain PT. Angkasa ini menerima kas? Nah ini keterangannya Pelunasan faktur Tanggal 5 November Dengan denda satu persen Berarti PT. Angkasa ini Menerima piutang dagangnya Dari siapa? Dari customernya yang bernama Toko Maju Alek, kalian amati dokumen transaksinya ya. Ini sudah pernah kita pelajari ya bagaimana jurnal menerima piutang. Tanggalnya 16 Desember. Berarti kasnya masuk, piutangnya berkurang. Ada denda satu persen, berarti ini masuk ke pendapatan denda. Ini pendapatan denda itu berada di kredit, kepala 4 kasnya sebesar netara satu Piutangnya berapa? Kalian lihat di saldo awalnya, piutang toko maju, Alex toko maju, Alex piutangnya sebesar berapa? Coba kita lihat. PT Maju Alek. PT Maju Alek sebesar 198 juta. Kita masukkan di piutang ya, 198 juta. 198 juta. Oke, nah sisanya masukkan ke pendapatan denda, akhirnya balance. Manualnya kalian masukkan pada JKM karena kasnya masuk, g. Lalu ke O oh ada piutang, berarti pengaruh ke buku besar pembantu piutang, g. Piutangnya siapa? Toko maju, alek g. Lalu ke arus kas karena ada kasnya. Untuk komputer akuntansinya versi Mayo, mungkin bisa kalian masukkan pada karena ini piutang berarti ke penjualan berarti sales, selesai payment Hai okay. Sekarang dokumen 15. Dokumen 15 PT Akasa faktur. Ngapain? Ya benar. Berarti PT Angkasa ini menjual secara kredit. Sudah pernah kita pelajari g? Bagaimana jurnal e, menjual secara kredit? Ada dua nge, yaitu jurnal penjualan dan jurnal harga pokok penjualan. Jurnal penjualannya adalah piutangnya bertambah, piutang dagang, lalu kreditnya beban angkut penjualan, karena ada beban Fed off lalu penjualan. Oke. Nominalnya sudah ada, kalian tulis. Piutangnya itu adalah total 343.200. Beban angkutnya adalah freight out 1 juta. PPN-nya 31200. Lalu penjualannya adalah subtotal 311 juta. Jurnal yang kedua adalah HPP pada penjualan. Pada persediaan barang dagang maaf, ini adalah harga pokoknya. 16 kali harga pokok, 14 kali harga pokok, kalian lihat di kartu persediaannya ya, Nak ya, barangkali berubah harga pokoknya. Kalian jumlahkan, masukkan di HPP pada persediaan. Okay. Seperti biasa, manualnya kalian masukkan di jurnal penjualan. Lalu pengaruh ke kartu persediaan Lalu pengaruh ke buku besar pembantu piutangnya toko J.B.A.L.E. Lalu ke buku besar pihutang okay. Untuk mayopnya kalian masukkan ke sales enter sale Dokumen 16 PT angkasa bukti pengeluaran kas ngapain PT angkasa ini e, ternyata dia mengeluarkan uang untuk lihat keterangannya rekening listrik rekening air rekening telepon berarti PT angkasa membayar rekening listrik air dan telepon ini gampang sekali ya jurnalnya berarti e, beban listrik air dan telepon pada kas atau kalian sesuaikan Akun yang ada di daftar akun, akunnya apa? Kalau untuk pembayaran rekening listrik, Oke. coba kita lihat. Ada akun, akun beban listrik air dan telepon apa tidak? Kalian lihat pada daftar akunnya. Ada ini, telepon water and electricity Expan, beban, telepon, listrik Dan air Kita kembali ke dokumen Dokumen berapa tadi? 16 ya Nah ini beban list Telepon, listrik, air Dan Air Listrik dan air Padahal sebesar Total semuanya Juta delapan ini gampang. Ini nah kita masukkan ke manualnya. Jangan lupa, yaitu jurnal kas keluar arus kas untuk mayoknya. Kalian masukkan pada banking spend money. Jangan lupa, setiap mengerjakan manual pasti dimintai nomor dokumen atau nomor dokumen. Di tanggal dokumen, keterangan atau deskripsi. Kalian harus melihat dokumennya ya. Nah, sekarang di dokumen 17, kita sudah sampai dokumen 17, PT Angkasa, bukti penerimaan kas lagi. Ngapain ini PT Angkasa? Coba dilihat keterangannya. Piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2020 atas nama Toko Selamat ternyata dapat dibayar kembali pertanggal tersebut sebesar 60 persennya. Ini maksudnya nak PT Angkasa itu punya piutang. Nah, dipikir Toko Selamat sudah tidak bisa mengembalikan piutangnya, akhirnya PT Angkasa menghapus piutangnya Toko Selamat. Entah kenapa tiba-tiba di tanggal 20 Desember ini Tuku Selamat mendapat rezeki atau bagaimana Dia datang ke PT. Angkasa Dia membayar e, hutangnya cuma hanya 60% Nah ini rezeki bagi PT. Angkasa Maka PT. Angkasa menjurnal yang awalnya piutangnya sudah dihapus akhirnya di jurnal kasnya masuk pada cadangan kerugian piutang karena awalnya piutangnya itu sudah dihapus lalu tiba-tiba e, customer itu atau toko selamat datang e, untuk membayar piutangnya sehingga kas pada cadangan kerugian piutang sebesar 12 juta Bisa kalian masukkan pada jurnal kas masuk JKM pada arus kas ya. untuk komputer akuntansinya versi Mayo. Mungkin bisa kalian masukkan pada piutang, bisa kalian masukkan di banking resep money. Oke. Sampai di sini, kalian jelas, gitu. Kalian harus mengikuti e, Bu Lili sesuai dengan dokumennya, ya. Sekarang, dokumen 18, gitu. Dokumen 18, alhamdulillah, sudah sampai dokumen 18 yang membuat dokumen 18 adalah kita, e, PT Angkasa, Kita buktinya bernama voucher kas kecil, berarti ini gampang sekali, berarti karena voucher kas kecil, uangnya keluar, tapi di bawah berapa di bawah satu juta sehingga jurnalnya untuk apa ini perbaikan atap toko yang rusak mungkin untuk beban perbaikan pada kas kecil sebesar berapa, sebesar 450 ribu Oke. nah manualnya bisa kalian kemasukan ke buku kas kecil, lalu ke arus kas atau laporan arus kas. Komputer akutansinya bisa kalian masukkan di banking spend money dengan catatan kas in banknya kalian ganti menjadi petty cash, gitu. Alhamdulillah anak-anak Kita sudah sampai pada dokumen transaksi nomor 18 Bu Lilik harapkan kalian bisa mengikuti per dokumen Setelah itu lembar jawaban kerja PT Angkasa Yaitu jurnal kalian isi sesuai yang bulili arahkan manualnya dibawa kemana g? Setelah itu nanti kalian akan dibawa ke komputer akuntansi, yaitu mengerjakan dokumen atau mengentry kasus soal PT Angkasa ini dengan guru komputer akuntansi. Saya akhiri sampai dokumen 18 ini, nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan di dokumen 19 sampai dokumen transaksi 20. Saya harap kalian selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol yang ada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.